teman-teman kita dapat mainan nih teman-teman Wah kita dapat ikan warna orange nih teman-teman Wow kita dapat dua ikan warna orange nih teman-teman Wadidaw kita masukin ke wadah ya teman-teman Yuk teman kakak berburu mainan lagi teman-teman hari ini kakak berburu mainannya di tumpukan sabut dan kelapa teman-teman Kita cari mainan yang bersama-sama ya teman-teman Wah kita dapat lagi nih teman-teman Apa ya ini yang kita dapat ya teman-teman Wow kita dapat Sepertinya ini hewan anjing teman-teman Wow Ayo kita masukin ke wadah Wah kita sudah dapat tiga teman-teman Bantu kakak Cari mainannya teman-teman Yang banyak supaya kita Bisa bawa pulang untuk Dimain nih, teman teman-teman wow. wow Apa nih teman-teman Wow ini mah dinosaurus cantik ya bentuknya Warnanya juga cantik teman-teman Masukin ke wadah lagi Wah berburu mainan sepertinya Seru sekali teman-teman Wadidaw Cari mainan lagi Mainan oh mainan Dimana kamu Wah apaan nih teman-teman Kita dapat apa nih teman-teman Wow kita dapat zebra teman-teman Masukin ke wadah lagi ya Wah, ternyata berburu mainan sangat seru sekali, teman-teman. Wah, sepertinya sebutnya sudah dibakar nih, teman-teman. Wadidaw, kita dapat dua, teman-teman. Kita dapat seekor buaya dan juga ikan hias, teman-teman. Masukin ke wadah lagi ya, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, cari mainan lagi. Wow, ini kelapa, teman-teman. Wah, apaan nih, teman-teman? kita lihat wow kita dapat sang raja hutan teman-teman wah saya masukin keluarga ya wah mainan kita sudah cukup lumayan banyak nih teman-teman kita bawa ke rumah aja ya teman-teman oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dadah